Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat I T dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube Hillia TV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 Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. informasi Gang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan melihat nih ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Yang pertama di sini ada ucapan Happy Valentine untuk Ayu Ting Ting yang hari ini Hari Kasih Saya. Selamat hari kasih sayang untuk semuanya dari bunda dan juga ikis, jangan lupa untuk selalu. Berikan kasih sayang dimanapun dan kapanpun tulis ayu tinting hari ini beberapa menit yang lalu. Dan di sini juga ada ucapan nih dari sahabat Happy Valentine Dance untuk ayu tinting. Selamat hari kasih sayang juga nih. Dan termasuk selanjutnya di sini ada Boy William yang semalam tampil di acara yang spektakuler dan lihatlah betapa Boy William grogi dan ya juga sepertinya Bang Boy udah kena virus-virus cintanya Ai Tingting di pemirsa karena gaya dari Boy William sekarang sudah sangat sedikit berbeda nih. Jika ditanya soal kedekatannya dengan Ayu Ting Tingting maka Boy William akan memperlihatkan wajah malu Malu kucing <tuh -tuh. <tuh. Terlihat nih semalam saat Boy William digoda oleh Anang dan juga Bunga Citra Lestari serta kawan-kawan yang ada dalam studio di sini menanyakan soal kedekatannya dengan Ayu Ting Ting dan di sini Anang Herwansah dengan lugasnya bertanya apakah Boy sudah menembak Ayu Ting Ting apakah belum ditembak nih Ayu Ting Ting dan lihatlah ekspresi dari Boy William sungguh sangat gemes ya kayak anak kecil yang baru kenal pacaran nih sepertinya sangat Malu-malu tapi mau nih pemirsa. Di Galeri 25 ada yang mau nembak nih guys. Seru nih ya. Kaget spontan nge-record mas Anang kalau bertanya to the point nih. 12 menit yang lalu. Di mana RCTI semalam dibuat heboh. Dengan pertanyaan dari Anang Herman yang mengatakan bahwa. Boy William akan segera menembak ayu tinting. Wah wah wah momen yang sangat luar biasa nih ditahu. 2023 nih bertepatan pada bulan Februari ini. Wah akan ada sesuatu yang sangat bahagia. Giacan ya dan akan ada yang spesial kah malam hari ini dari Boy untuk Ayu Ting Ting. Lagiannya selamat, -selamat, selamat menyaksikan nih ya, ada beberapa tingkah baper dari Boy William saat ditanya mengenai ketika dengan Ayu Tingting. Dan di sini juga ada bumbu-bumbu Ayu Tingting yang menjadi bumerang bagi Boy William, di mana ternyata Boy William ikut temeni goyang TikTok karena yang deketinnya juga demen TikTok nih pemirsa lihat saja. Gaya Boy William sekarang sudah nggak ada tidak malu-malu lagi. Gini ya pemirsa sekarang sudah lebih lirik dan juga pastinya lebih santai menghadapi netizen dan juga sebuah fans nih pemirsa. Inilah magnet yang diberikan oleh Ayu Ting Oh oh oh pemirsa. Dan di sini juga ada status yang dituliskan oleh Boy William ternyata langsung dikomentari oleh Ayu Tingting. Apakah artinya nih ya pemirsa sepertinya akan ada kolaborasi tiktok nih antara ayu dan juga boy william wah sudah tidak sabar kan pemirsa dari isma keren banget koko boy kalau aku sih ya yes selah ya ini pasti gara-gara rungkat kemarin ya min 60 menit yang lalu dari wiwi Anak gadis saya bilang kenapa ya semua cowok kalau deket ayu ting-ting pada salting Saya jawab pesona ayu ting-ting tiada -ting, tara Boleh duduk manis di depan TV peronis ayu tidak ada nih jadinya males Asik akan ada yang collab tiktok ini sepertinya mau collab Nah ini guys artinya intinya collab tiktok kan bareng Ya penasaran nih hasilnya pasti langsung boom Rehasty video ini 50 menit yang lalu Termasuk selanjutnya juga, nih, ada story dari Ayu Ting Ting hari ini yang mimin langsung langsung dari story Instagram Ayu. Yang pastinya, mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Yang hari ini belum melihat Ayu Ting Ting di layar kaca, Ayu Ting Tingnya masih istirahat nih, pemirsa. Masih recovery, masih pemulihan badannya yang masih pegel-pegel capek-capek nih, baru pulang liburan di tujuh negara. Insya Allah akan diinformasikan lagi jika Ayu sudah siap memberikan hiburan untuk kita semua di layar kesayangan kita semua tentunya. oke Selamat semua selamat beraktivitas selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pasti Kira belum kira-kira ya, kita kira-kira ya. Cuento maggiori ove quineti, sua cavalletta in cui rifatti,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 Hmm, hmm, cuma aja deh, yang ting, -ting kuliner. Wajib banget dicoba. Nanti, kalau makan ini gak mau berhenti. Hmm, hmm, hmm, hmm, so, Boleh dia, ting -ting kuliner. hmm, so yummy hmm, hmm, dia hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm,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 kalau udah makan sini? Nggak mau berhenti? Hmm, hmm, oh, udah nggak nyetop. kalau lagi kerja. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, kering, makapok. hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, apa? udah tak tertandingi pokoknya ini, ya paling the best. Hmm, pokoknya tok banyak buat kerja setiap hari. Ini mil, duluan order, terbest nih, belum ring, sama kapoknya. Hmm aduh pakai nasi panas digadoin uh. pedasnya mampol uh. terbaik cobain ini juga order karena cepat banget abisnya ting-ting kuliner guys ini guys nongkaroni bisa kalian order di inding kuliner sumbang gak mau berhenti, hmm, hmm, baunya nih, lumeng, lumpia, kering, hmm, kami banget. hmm, hmm, kemangan terbaik bumbu bumbunya ke tangan tangan. aduh rasanya ini gurih enak ini pedas manis aduh tapi pedas oke okay banget hmm emak hmm. ngingin kuliner yang punya hmm Guruhnya baik nyobain tangyane deh